Selamat siang, teman-teman sekalian. Oke, okay, materi kita pada hari ini karena yaitu tentang struktur sosial di bagian kedua, terutama di bagian diferensiasi sosial, lanjutan dari topik stratifikasi sosial yang sudah kita bahas sebelumnya. Dua hal ini, dua topik ini merupakan topik yang sangat berkaitan jadi mau tidak mau topik yang sebelumnya harus dipahamilah dipayakan diusahakan untuk dipaham. Diferensiasi sosial seperti kalimat yang saya buat di seperti yang teman-teman lihat itu bahwa setiap anak manusia pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan setara. Bahwa ada realitas manusia dikategorikan dalam beberapa ras, hidup dalam berbagai kelompok yang berbeda. Berkembang dalam suatu suku dan etnis yang beragam. Meyakini dan menjalankan ritual agama yang tidak sama. Maupun identitas-identitas primordial lainnya. Tetap saja pada dasarnya manusia itu setara. Jadi saya pikir ini yang menjadi argumen dasar atau bijakan dasar kita ketika berbicara tentang topik diferensiasi sosial. Ini yang saya yakin. Kalau yang stratifikasi sosial kemarin kan dia bertingkat. Ya? Kata kuncinya itu saja. Kalau yang stratifikasi sosial dia lebih secara vertikal. Sementara yang diferensiasi sosial ini lebih ke horizontal. Ini kira-kira uh, uh, gambaran kita realitas di Indonesia bagaimana uh, kelompok sosial yang different itu uh, ada dalam kehidupan kita. Misalnya secara agama ada kelompok Kristiani, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, realitas ini kita temukan, dan kelompok-kelompok ini sifatnya setara, tidak bertingkat. Tidak ada satu agama atau satu keyakinan itu yang boleh merasa lebih tinggi dibandingkan dengan. Keyakinan kelompok yang lain. Di dalam kehidupan sosialnya. Dia sifatnya setara. Interaksi sosialnya setara. Tidak berjejak. Tidak hanya dalam hal keyakinan. Di dalam masalah suku. Di dalam masalah ras. Budaya. Kita setara. Oke Apa itu diferensiasi sosial sebenarnya? Kalau kita tarik. Asal katanya. Dari bahasa Inggris. Yaitu different Yang artinya. Berbeda. Kemudian ada pun kata sosial yang sedikit kita dengar, atau yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam ilmu sosial, artinya kelompok berkaitan dengan kelompok, berhubungan dengan masyarakat. Jadi, diferensiasi sosial adalah pembedaan atau membedakan kelompok masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara horizontal, secara mendatar, secara merata. Jadi pembedaan masyarakat tersebut didasarkan pada perbedaan ras seperti kita sebutkan tadi. Perbedaan ras itu seperti apa sih? Sederhananya perbedaan ras itu adalah perbedaan secara fisik. Nanti kita bahas. Kemudian perbedaan etnis atau secara kesuhu atau kebangsaan. Kemudian kelan. Perbedaan secara agama dan keyakinan. Perbedaan secara profesi atau bidang pekerjaan sampai dengan perbedaan jenis kelamin jenis kelamin ini yang umumnya kita tahu hanya dua tapi kalau kita mengikuti perkembangannya di beberapa negara bahkan sudah diakui ada jenis kelamin jenis kelamin selain dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan inilah kira-kira bentuk daripada Diferensiasi sosial itu. Ada ras, ada etnis, ada klan, ada agama, ada gender, ada profesi, bahkan nanti ada ormas, ada parton. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial yang kita temukan dalam keseharian kita, baik di lingkungan sekitar kita maupun yang kita lihat di media informasi. Baik cetak maupun elektronik. Apa itu ras? Ras seperti yang kita sebut, sebutkan sebelumnya. Merupakan pengelompokan masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Berdasarkan ciri-ciri biologis Karena dia didasarkan pada ciri-ciri fisik. Atau didasarkan pada ciri-ciri biologis. Maka sifatnya dia genetik dia dibawa diturunkan dari generasi ke generasi atau dari orang tua ke anak kalau kita mengacu pada kamus besar bahasa Indonesia bahwa ras itu merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama diferensiasi ras berarti mengelompokkan masyarakat berdasarkan ciri-ciri fisiknya bukan budayanya misalnya bentuk muka kategori pertama bahwa ciri-cirinya itu bentuk muka kemudian bentuk hidung warna kulit warna rambut jadi kita misalnya pernah mendengar ada ras kulit putih ras kulit hitam ras kulit kuning belum lagi warna mata mata coklat mata biru matanya hitam ya ini semua berkaitan dengan ras ciri-ciri ini kita bisa bedakan lagi berdasarkan yaitu, kualitas maupun kuantitasnya. Kalau kualitasnya berkaitan dengan warna kulit, kemudian warna rambut, bentuk mata, bentuk hidung, bentuk dagu. Sementara secara kuantitatif berkaitan dengan tinggi badan. Inilah kira-kira beberapa ras yang ada di dunia. Alfred Louis Robert, seorang antropolog dari Amerika. Yang mencoba memberikan klasifikasi tentang ras yang ada di dunia. Menurut Louis, setidaknya secara umum ada lima ini ras yang ada di dunia. Dia klasifikasikan berdasarkan penelitian-penelitian yang dia lakukan. Jadi ada ras Australoid, kemudian ada Mongoloid. Mongoloid lagi ada pembagian-pembagiannya. Asia Mongoloid, Malayan Mongoloid, Amerikan Mongoloid. Kira-kira kita masuknya di Malayan Mongoloid. Kemudian ada ras Kaukasoid. Dalam ras Kaukasoid juga ada turunan-turunannya juga. Nordic, Alpine, India. Kemudian ada ras Nengroid. Afrika, Negrito, dan Melanesian. Lalu ada ras-ras khusus yang menurut dia tidak bisa dikelompokkan ke dalam empat spopok. Kira-kira ini perbedaan ras yang ada di dunia menurut Alfred Lewis. Dan teman-teman eh, sekalian, bahwa ras-ras ini memang realitas yang berbeda sekali lagi dia tidak berjenjang sifatnya. Dengan kata lain bahwa tidak ada satu ras itu yang dikategorikan lebih ungu dibandingkan dengan ras yang lain dalam kehidupan sosial. Walaupun memang dalam sejarah ada suatu ras tertentu yang diperbudak oleh ras yang lain. Di mana salah satu alasan perbudakan itu e, menganggap ras yang diperbudak ini e, merupakan ras yang rendah. Tapi kemudian tindakan itu sudah sudah dibuktikan karena dalam perspektif hak as asasi manusia itu melanggar. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, tidak ada satu ras tertentu itu lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan ras yang lain. Kemudian setelah perbedaan secara ras, kita berbicara tentang perbedaan secara suku secara etnis. Nah ini berkaitan dengan nanti, eh, budaya. Kalau yang ras tadi secara fisik dan tidak ada kaitannya dengan kebudayaan maka yang sekarang sangat berkaitan dengan budaya suku itu sendiri. Karena pada kenyataannya kalau di yang ras tadi perbedaan secara ras itu ada satu ras tertentu jadi secara rasial sama tetapi secara budaya itu berbeda. Itu bisa saja terjadi. Misalnya antara Melanesia di Indonesia dengan di daerah lainnya. Itu bisa saja berbeda. Misalnya Melanesia yang ada di Indonesia dengan Melanesia yang ada di Afrika. Itu secara budaya bisa berbeda walaupun secara rasial bisa sama. Karena sukunya. Menurut Profesor Puncoro Ningrat. Zeroni Rangiri merupakan salah satu antropolog berpaksa di Indonesia. Suku bangsa diartikan sebagai golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya. Oke, okay. Akan kesatuan budaya. Bukan kesatuan rasial. Sedangkan kesadaran dan identitas tersebut sering dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi ada suku Jawa, suku Madura, suku Batak, suku... C, Jadi perbedaan mendasar antara suku dengan ras itu kalau yang lagi-lagi ras secara fisik, suku secara bahasa. Walaupun secara ras sama, bisa saja secara suku berbeda. Atau secara suku sama, secara ras sebenarnya berbeda. Ini berkaitan dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai RT atau kedudukan tertentu keturunan. Kesamanya bisa karena keturunan. Bisa karena adat, bisa karena agama, bisa karena bahasa maupun kategori-kategori lain. Jadi itu secara suku. Bagaimana dengan klan? Kalau klan dia lebih kepada kelompok kerabatan. Yang didasarkan pada garis keturunan atau hubungan darah. Jadi membedakannya dengan yang suku. tadi suku itu bisa lebih besar daripada suatu klan, atau dalam satu suku bisa terdiri dari beberapa klan. Misalnya, dalam suku tertentu, misalnya di Batak, di Indonesia, klan ini kita mengenalnya dengan nama Marga. Ada Marga Simanjutak, Marga Huta Barat, Marga atau Marga Gerung. Marga Gerung itu bahkan ada di Aceh dan Sulawesi. Jadi, kalau suku didasarkan pada kesamaan budaya dan satu suku bisa saja terdiri dari lebih dari satu klan kalau suku itu besar sekali. Sementara klan ini didasarkan pada hubungan hubungan kekerabatan atau garis keturunan yang kira-kira bisa dilacak oleh orang-orang yang merasa memiliki persamaan klan. Jadi kata kuncinya satu suku bisa terdiri dari lebih dari satu klan. Karena suku yang, suatu suku yang besar itu bisa saja dihuni atau ditempati atau dihidupkan budayanya oleh beberapa klan yang hidup secara bersama-sama. Nah ini bentuk hubungan kekerabatan atau bentuk-bentuk klan. Didasarkan pada pada garis keturunan mana sih, dia dilihat. Misalnya apakah berdasarkan garis keturunan orang tua laki-laki atau ayah. Atau berdasarkan pada garis keturunan orang tua perempuan atau ibu. Atau mungkin kedua-duanya berdasarkan garis keturunan ayah tadi. Kalau didasarkan pada garis keturunan ayah, maka dia disebut dengan patrilineal seorang anak yang lahir dalam satu keluarga itu misalnya akan lihat berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah baik ke atas dari kakeknya ayahnya kakeknya kakeknya kakek maupun ke bawah anak kemudian cucu anaknya cucu adapun dari berdasarkan garis keturunan ibu atau matrikulinal jadi setiap keturunan dia nanti di e, ikutkan pada klan ibu. Dan ini di Indonesia kira-kira adanya di Minangkabau yang masih berlaku sampai bahkan ada sampai sekarang. Garis keturunan yang di, apa, di, dimasukkan dalam klan ibu. Kemudian berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu disebut parental dan kedua belah pihak. Dapat masuk ke dalam, dimasukkan dalam e, klan ayah maupun klan dan umumnya ditemukan di masyarakat Jawa. Di masa lalu e, klan ini sangat kental sekali, di masa sekarang pun masih ada walaupun tidak seketat yang dahulu. Karena kalau di masa lampau beberapa klan yang sangat ketat itu bahkan tidak bisa menjalin hubungan kekerabatan dengan klan yang lain kalau klannya sudah besar dengan ikatan solidaritas sosial yang kuat. Kemudian perbedaan secara agama. sudah secara ras, secara suku, secara klan, secara, secara agama. Menurut Emil Durkheim agama merupakan suatu sistem terpadu yang terikat. Terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Jadi dalam agama kalau menurut Durkheim itu ada istilahnya hal-hal yang profan dan hal-hal yang sakral. Terkenal dari dia itu profan dan sakral. Apa sih eh, pentingnya suatu agama dalam kehidupan masyarakat? Bagi Durkheim, dia bisa saja menjadi salah satu sumber daripada solidaritas sosial itu sendiri. Karena dia mengatur kehidupan manusia yang terdiri dari mulai dari sistem kepercayaan sampai dengan praktik-praktik ritual keagamaan Yang berhubungan dengan sesuatu yang spiritual atau sacred atau yang suci. Jadi kalau suku tadi dia mempersatukan manusia Secara kebudayaan, maka agama mempersatukan masyarakat manusia ke dalam satu komunitas keimanan. Pembedaan-pembedaan nah, masyarakat berdasarkan kepercayaan ini atau keimanan ini dalam komunitas keimanan ini, yang terhubungi dalam agama, dalam konteks Indonesia kita temukan ada orang-orang yang beragama Hindu, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Buddha, ada Kristen, ada Islam, bahkan ada aliran-aliran kepercayaan yang sudah diakui oleh Mahkamah Konstitusi yang sepatu setara. Dan lagi-lagi saya tegaskan, apalagi dalam konteks uh, kita di Indonesia yang sangat beragam sistem kepercayaannya kadang-kadang menjadi sesuatu yang sangat sensitif karena antara komunitas keimanan yang satu dengan komunitas keimanan yang lain tidak jarang saling apa, saling merendahkan. Padahal itu suatu interaksi antar umat beragama yang tidak sehat. Yang idealnya bahwa interaksi sosial antar umat agama yang berbeda itu sifatnya setara. Setara artinya tidak boleh merendahkan satu kepercayaan tertentu atau menganggap rendah kepercayaannya. Jadi, ini yang betul-betul harus kita, harus kita pupuk pemahaman tentang setaraan di dalam e, beragama terutama berhubungan dengan keyakinan orang lain karena bagaimanapun juga dalam konteks ke Indonesia semua agama itu diakui setara, secara konstitusi dan dilindungi oleh undang-undang di pasal 29 Oke okay, kita lanjut ini seperti yang saya bilang tadi aliran kepercayaan kalau Kompas 17 187 kelompok penghayat kepercayaan terdaftar di pemerintah diakui oleh negara jadi bukan hanya namanya saja bukan hanya Islam Kristen Hindu Buddha, Katolik dan Konghucu. Kristen dan ke ada juga kejawen di Jawa, ada Sundawitan di Banten, ada formalin di Sukubanta, ada Marapu di Sumba, ada Kaharingan di Kalimantan, ada Aluk Tandolo di Tanah Toraja, atau ada Wetu Telu di apa? Di Lombok. Jadi sangat eh, beragam sekali. Jika tinggal dekat masjid berdamailah dengan suara azan, dalam hal apapun pasti terima kali ada suara. Jika tinggal dekat vihara, berdamailah dengan karomantibwa. Jika tinggal dengan dekat dengan gereja, berdamailah dengan suara lonceng. Karikatur ini mengajarkan kepada kita untuk menerima realitas keberagaman itu sebagai sesuatu yang apa ada, yang mau tidak mau harus kita terima karena. Tidak bisa kita paksakan untuk diseragamkan, karena itu tidak di asumsi dasar tadi dari, dari topik kita diferensiasi sosial ini adalah bahwa manusia itu berbeda secara individu maupun secara kelompok. Perbedaan itu sangat beragam sekali dan harus bisa kita terima sebagaimana. Ada aja. Bisa dipaksakan untuk diseragamkan. Oke, okay, perbedaan secara gender atau Gender itu sebenarnya uh, perbedaan secara sosial. Kalau perbedaan secara uh, fisik, secara biologis itu disebut seks. Uh, secara umum atau yang uh, umumnya kita ketahui ada dua. Ada gender laki-laki, ada gender perempuan. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan zaman, Adanya interaksi antara satu budaya. Adanya pertemuan antara pelaku dari kebudayaan satu dengan kebudayaan lain. Untuk kemansuan kemanjuan teknologi, kita kemudian menjadi tahu. Ternyata gender itu tidak hanya dua. Walaupun secara fisik, secara natural, cuma ada dua. Itu laki-laki dan Tetapi se secara perang sosial dalam kehidupan sosial, akhirnya kita kemudian mengetahui bahwa bahkan ada enam jenis gender yang pertama laki-laki yang kedua perempuan yang ketiga keempat kelima dan keenam kita kemudian mengenalnya dengan lgbt lesbian gay bisexual, dan transgender fenomena lgbt ini atau jenis kelamin sosial tambahan ini dalam tanah air Jadi, beberapa negara terlalu misalnya thailand itu sudah diakui keberadaannya dan itu normal di negara kita itu masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal. Terlepas dari persoalan normal dan tidak normal, bagi kita yang mempelajari ilmu sosial, penting untuk menyadari adanya fenomena ini. Karena bagaimanapun juga kita harus mempelajari dan memahami. Jadi artinya ada jenis kelamin sosial. Walaupun saat ini mungkin mereka itu masih dianggap. Beberapa tempat termasuk dianggap sebagai penyimpangan, kalau kita balik lagi ke topik tersebut dianggap sebagai satu penyimpangan. Jadi perbedaan laki-laki dengan perempuan itu bersifat horizontal, jadi tidak vertikal ya. Jangan sampai kita menganggap bahwa laki-laki itu lebih rendah daripada perempuan atau sebaliknya. Perempuan itu menempati kelas nomor dua setelah laki-laki, itu nggak bisa. Karena Sifatnya setara, pengkategoriannya dia setara, bukan laki-laki. jadi berbeda secara biologis, secara susunan fisiologis, tapi secara peran sosial. Dia kedua jenis kelamin ini setara, walaupun e, untuk sampai pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam peran sosialnya, kodratnya memang sama. Kita pernah melewati sejarah panjang di mana satu jenis kelamin itu seakan-akan disubordinasi oleh jenis kelamin lain, di mana eh, gender perempuan eh, dianggap nomor, tapi seiring dengan perkembangan zaman, kemudian kita bersentuhan dengan modernisasi. Akhirnya, hal itu eh, ditinggalkan karena wawasan kita yang sudah bisa menerima bahwa antar jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu nah, kita tidak tahu perkembangan selanjutnya nanti apakah uh, jenis kelamin lain itu akan diterima secara setara atau tidak. Itu tergantung bagaimana perkembangan masyarakat. Tugas kita yang mempelajari ilmu sosial adalah uh, memahami itu, memahami fenomena-fenomena itu. Kemudian ada perbedaan secara profesi. Kita mengelompokkan masyarakat berdasarkan jenis pekerja atau profesi. Ada petani, ada guru, ada nelayan, ada pedagang, ada guru, ada pegawai, ada lain-lain. Dalam kacamata ilmu sosial semua profesi itu sama. Tetapi kalau kita tarik dalam topik yang kemarin, yang stratifikasi sosial, maka dia bisa dibedakan secara ekonomi. Dia menjadi bertingkat, tetapi kalau dibedakan berdasarkan profesi, jadi profesi saja. Bukan pendapatan, maka dia sifatnya setara Kita nggak bisa mengatakan bahwa pedagang itu lebih bermartabat daripada petani, nggak bisa, karena bisa saja yang dia perdagangkan itu hasil daripada mengatakan bahwa. Petani itu lebih uh, bagus dibandingkan ya, so, itu juga tidak bisa. Karena bisa saja uh, orang itu bertan berdasarkan apa diajarkan oleh itu, Di perbedaan sudah secara profesi. Ya, dalam diferensiasi sosial pekerjaan tidak diukur secara ekonomis sehingga tidak ada suatu pekerjaan yang lebih baik atau lebih rendah dari pekerjaan lain. Karena kalau diukur secara ekonomis yang pasti dia akan berjenjang. Dan kalau sudah berjenjang orang eh, pasti akan terjadi mobilitas sosial yang besar secara besar-besar menuju kepada jenis pekerjaan yang secara kurikulum tinggi berdasarkan eh, kemampuan tiap, -tiap orang. Oke, perbedaan lainnya perbedaan sosial lain. Ada partai politik, kita tahu di dalam satu negara demokrasi eh, bahwa partai politik itu sangat penting dan di Indonesia, kita di awal-awal reformasi, kalau teman-teman membaca sejarah politik Indonesia, partai itu sampai 40 sampai 40 partai, walaupun yang lolos verifikasi beberapa dan sekarang pun masih kita tahu banyak sekali partai politik dan tidak ada satu partai itu yang bisa mengklaim lebih tinggi statusnya dibandingkan dengan partai yang lain. Kemudian ada organisasi kemasyarakatan, baik yang didasarkan pada Ormas itu misalnya didasarkan pada persamaan suku atau persamaan budayaan maupun didasarkan pada agama dan keyakinan. Bahkan dalam satu agama kita temukan misalnya banyak sekali organisasi keagamaan dalam satu keyakinan tertentu sangat banyak. Atau misalnya organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan pun itu sangat beragam latar belakang identitas primordial. Misalnya di Indonesia kita sebut beberapa, misalnya ada Persatuan Mahasiswa Kristen, ada Persatuan Mahasiswa Katolik, ada Persatuan Pelajar Islam Indonesia, ada Himpunan Mahasiswa Islam, ada Himpunan Mahasiswa Hindu, ada Persatuan Pemuda Sumatera. Jadi organisasi pemuda tetapi memiliki latar belakang yang berbeda. Nah dalam kondisi itu, nggak bisa satu organisasi pemuda itu merasa lebih tinggi status organisasinya dibandingkan dengan organisasi pemuda yang lain. Tahu e, secara nasional misalnya kita melihat KMPI, pemuda Pancasila, ada kalau di kalangan Najatul Ulama ada Pansar, di kalangan Muhammadiyah ada pemuda Muhammadiyah, di kalangan mahasiswa ada kalangan mahasiswa Muhammadiyah, kalangan. Kristen tadi misalnya ada persatuan mahasiswa Kristen. Ini sangat beragam. Lagi-lagi, dari -lagi, seperti ini harus kita paham. Belum lagi, komunitas-komunitas sosial yang didasarkan pada kesamaan hobi, misalnya hobi futsal. komunitas futsal. Hobi sepeda, komunitas sepeda. dan berdasarkan keahlian-keahlian. oke -keahlian. maupun komunitas-komunitas uh, atau perbedaan-perbedaan sosial lainnya yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Lebih dan kurangnya, sama maaf. Selamat siang.